Bukan aku tak sayang padamu, bukan aku menolak cintamu, tapi hati ini telah tertutup untuk cinta. Biarlah sendiri di sudut kota ini, oh. Datang padaku Jangan lagi Kau harap Cintaku Cukup Sudah kau sakiti Jantung merah ini Biarlah siksa Cumbu dan sepinya malam, jangan lagi kau datang padaku. Jangan lagi kau harap cintaku Oh cukup sudah kau sakit Jantung ini biarlah siksa Dengan Sang rembulan Tinggal Tinggalku Sendiri Bercumbu